Ya enggak usah mepet-mepet ya, Dadah dulu ya, dadah. Baik, Bu. baik <laughs> ya, kamu sendiri yang mau sendiri <laughs> Lagi video ini Foto yang betul pegu. Apa bu? Foto yang betul pegu. Oke guys Jadi kena gak Kena, kena, kena. Oke, guys, Jadi kita larikan aja Selesai dari SMK Nomadiah Cilengsi Yo. Ya. Letaknya ada di Bogor. Jadi ini ada pimpinan rombongan pengajian keluarga ini oh, As mobil, oke siap. Ini ada mobil angkot. <laughs> mobil angkut kampung rambutan. Oh, pondok gede, mantap. As Ini rombongan kita lagi mau menuju ke bus. Yang mau menuju ke Bandung. Oke, siap. Nah, ini ada. Bro Imam, Bro Imam, Halo Bro, Halo. <tipun> Dan di depan sini ada Budwi, Oke, yeah. ada Srina, Oke, okay. terus Maka. di depan lagi ada Pak Hamimi, Vita, sama Nita. Oke, Karena ada kau oh, sana, ada kau Kada sana, kacau kacau dong Kamari. Inilah nasib dari kita. Tepat, tepat mundur. Ini udah ngerekam, ini udah ngerekam ya Udah ngerekam ini ya, oh, okay. oh, Cuma satu, Cuma satu. <tuk> satu ya, <tuk> Oke, okay, siap ini, pada ya, jalan kaki, bro Iya Juga besar <tuk> <jalan dulu. tuk> <tuk> <tuk> <tuk> ke dalam besar untuk baik -baik. Nah, nah, nah, nah, nah, nah. Nah. Oke. siap, menit? Tiga. Tiga. tiga detik, kira-kira perjalanan ke Bandung sekitar tiga. berapa jam? kurang lebih tiga. lewat sepuluh. oke guys, tiga jam. Dua jam. dua sekitar 2 jam. 2 atau sampai 3 jam. Dan kita besok bakalan ke mana? Bant Ini ya. udah so. guys, cukup sekian dulu. Nanti kita lanjut lagi. See you.